Si, super menakutkan besi, Mbok. mau merah, -merah sudah dilempeng-lempengin. ke mana, Kak? Bunda. Amin. Amin. Alhamdulillah. nang ne macare nyuk di bocok Nah, kata -kata. Manis, manis. Dan apa Kang Yang pernah didorong Naikkan bensin apa ribet? Koro kok? Bensin tak kayak dia kotor guys. Ini kan? Nah, Kasih nah, prikain orang itu motor standar. standar. motor eh, koro yeah. okay. standar. ini kayak anak bos banyak. Kasih ini ceritanya ke prikain di sana. Bapak nih mau coba pacaranake? Buko, ya, ini burung Om pacaranake udah berjemur buat, um papanes kepelut dia nengke, apa beduk macam ini ya? Kayak mana sih gendernya, Oh, apa ngel? Mas Dajwis balik burung pak burung ngel burung dan langsung lu nge padahal okay. ada sesuatu yang okay. terjelas enak ya wohh kemarin dia mas Dajwis iya masih telah paham iya masih jelas kayak gue ngel <tuk> bela bela nih DTK ini sampai pacarnya paling sesuatu papan nih di web ya apa ya si doi ini banyak boleh kita tutur Michael Boyd kita ini boleh kering iya satu bangun aku Ge ini kan ini Pas undang nyong ngare blending de katok Kalau sampe kabeh bisa itu dong polet. Kakrat sisane. wis, sebenarnya? mas aku tidak aku aku tak kira apa aku masih kelas pak pacarnya di jejang dia jangan kena ya Si Bapak kasih nenek nempur sama kiri kue dok, yang luar negeri bilang apa rey daripada kepo di Jodoh nak kalau jodoh kereh, apa ya Pak? Iya ya Bapak kirim sayang kalau ya, <tun> kue. Boleh ntar mau tuang ngomong kayak tolong kena. Kita jelasin <tun> nih, <tun> kue sejak ya Bapak kepengen kue kalau si Angel ge persatu mani kue ya pun ayam minta maaf bisa lapang malu